Yang lumayan cepat bikinnya Dan kalau orang Indonesia kan makannya makan Indomie ya Langsung jadi tuh <laughs> Kalau ini mereka orang Italia nggak ngerti Indomie channel yang akan menambah pengetahuan kalian tentang Italia. Sebelum gue lanjut, kalian subscribe dulu. Ting ting ting. <gum> Gimana? WiFi tetangga masih aman, dipakai terus ya. <gum> Buat nonton video gue. Hari ini gue mau nunjukin kalian tentang hmm, bukan tentang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 Nah, gue sini sekarang mau tunjukin Kebun gue yang sangat luas <lacht> Luas banget Saking luasnya, gue cuma punya Empat biji tanaman Hari ini, gue ditemenin sama Si cumi kecil, Marsilio Marsilio Ciao Salut <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Gue lagi ada di atas rumah di atap biasa buat tempat jemur-jemur jadi gua narok tanaman-tanamannya itu di sini ya, cuma sedikit sih tanaman gue tuh dia yang di belakang gue nah, lihat kan Marsilio <tuk> Mie <Mini>. oh <tuk> <tuk> <tuk> piano situasi di Atap rumah gue tuh itu apartemen seberang. Makanya kalian mampir ke rumah gue, kita bisa barberkian di sini. <tum> Tempat barberkiannya tuh bisa buat menjemur juga. Nah, ini dia kebun gue yang sangat luas. <tum> Gue nanem ini uh, serai Gue ketemu serai di toko Asia gitu deh Terus gue uh, tumbuhin akar-akarnya Eh, lumbuh Terus gue tanem deh, cepot Nih ini kering banget ya soalnya lagi musim panas, summer Jadi kadang gue suka kelupaan Soalnya kan di atas rumah jadi gue suka kelupan buat nyiram di sini tuh nggak ada air ledengnya hmm. Garing banget kan Ya marcelio, Marsilio? Hah? <laughs> Ketawa lagi Nah itu cabai gue ya ampun Umurnya udah ratusan tahun Masih segini aja <laughs> nah, Rosemary Rosemary atau dalam bahasa nya Rosemary e. Gue nanam kunyit buat masak rendang mau gua Nah, yang ini adalah sage atau sage. Gimana sih ngomongnya sage? <laughs> uh, daun sage lah. Oke, <laughs> Marcelio. Yuk, kita ke atas lagi. Ambil, ambil salvianya. Kalau bahasa Italianya ini namanya salvia. Kita petik aja. ya kita langsung aja tanpa basa-basi kita masuk Jangan tetap Anda, istri, atau suami. Jangan lagi lihat-lihat.